jadi ini senapan yang saya mau pakai buat untuk berburu jadi saya mohon maaf sebelumnya saya belum sempat membuat channel untuk berburunya karena ada kendala pada senapan yang saya mau pakai itu tidak mau menyimpan angin terlalu lama jadi sangat sulit untuk saya melakukan hunting Ya, saya enggak kurang tahu ya, Apa Jenis senapa saya ini karena sudah lama saya pakai. saya sudah hampir 10 tahunan itu pun masih larasnya sudah berkarat. Dari tailingnya sudah berkarat juga. Ya, itulah teman-teman. Jadi, buat channel untuk berburu di... Channel saya belum bisa untuk saya lakukan. Oke, okay, terima kasih, teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke. Okay?